Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Adik-adik yang saya banggakan Pada kesempatan kali ini kita akan membahas Kunci jawaban pada halaman 2, 4, 5, 6, 8, 9, dan 11 Pada tema 3 kelas 5 Makanan Sehat Baik, sekarang pertama kali kita akan bahas di halaman 2 Sebutkan contoh-contoh makanan yang menurutmu sehat ada buah-buahan, sayuran, susu, daging Pertanyaan kedua, apakah kriteria dari makanan yang sehat? Kriteria makanan sehat yaitu Makanan tidak boleh banyak mengandung zat kimia Karena terlalu banyak mengonsumsinya bisa berdampak buruk bagi kesehatan organ tubuh Kriteria makanan sehat lainnya adalah tidak mengandung zat pewarna kimia Berikutnya di halaman 4, kalimat-kalimat yang umumnya dipergunakan oleh bahasa iklan adalah kalimat yang menarik atau kalimat yang mengajak pembacanya untuk mengikuti apa yang ditulis atau disarankan oleh pembuat iklan. Amatilah iklan di atas dengan saksama. Tuliskanlah apa yang kamu lihat dalam iklan media cetak tersebut. Baik, yang pertama, gambar irisan buah makanan sehat dan bergizi solusi untuk hidup sehat dan awet muda gambar kedua gambar seorang anak menyantap buah semangka tulisan yang kulihat makanan sehat dan bergizi penting untuk pertumbuhan otak anak anda gambar ketiga gambar sayur dan buah-buahan tulisan yang kulihat, cintailah jantung Anda konsumsi sayur dan buah segar manfaat Prima dengan rasa yang dahsyat. Sekarang kita akan menjawab di halaman 5, Jelaskan hasil diskusimu dengan menggunakan peta pikiran ber seperti berikut. kata kunci Kata kunci adalah sebuah kata atau konsep yang keistimewaan yang berarti kata apapun yang digunakan, Kunci sebagai kunci dan kode atau digunakan untuk menghubungkan ke kata lain atau informasi lain Kata kunci yang aku temukan dalam iklan adalah makanan sehat Ciri-ciri sebuah kata kunci adalah terdiri dari satu kata atau dua kata yang membentuk frase kata Yang kedua mengandung data yang unik yang terdapat dalam sebuah iklan yang ketiga mewakili sebagian besar atau keseluruhan topik konsep informasi dari sebuah iklan. Alasan ku memilih kata tersebut sebagai kata kunci iklan adalah karena kita karena kata tersebut mewakili sebagian besar topik iklan. Berikutnya di halaman 5, buatlah kesimpulan dari hasil diskusi kelompokmu tentang kata kunci. Kata kunci adalah Baik, yang ini Oke, yang ini kalian coret saja. Kalian tulis dari kata kunci yang ini ya. Baik, kita langsung jawab saja. Kata kunci adalah kata atau bisa juga ungkapan yang kedudukannya mewakili gagasan atau konsep yang sudah disebutkan atau dipaparkan. Ciri-ciri sebuah kata kunci adalah satu, terdiri dari satu kata atau dua kata yang membentuk frase kata mengandung kata yang unik yang terdapat dalam sebuah bacaan, mewakili sebagian besar keseluruhan topik konsep informasi dari sebuah bacaan. Kata kunci yang aku temukan dalam iklan adalah makanan sehat, alasanku memilih kata tersebut sebagai kata kunci iklan, karena kata tersebut mewakili sebagian besar topik iklan. Berikutnya di halaman 6. Untuk menghasilkan susu, jenis makanan apa yang biasa aku konsumsi? Bagaimana aku mencernanya? Tuliskan hal-hal yang ingin kamu ketahui tentang organ pencernaan hewan dalam bentuk pertanyaan. Baik, untuk pertanyaan pertama, apakah organ pencernaan hewan dan manusia sama? Pertanyaan kedua, apakah usus yang dimiliki hewan sama dengan usus manusia? Pertanyaan ketiga, mengapa hewan mamalia... Memamah makanannya dua kali Berikutnya kita akan jawab di halaman delapan Tuliskan kosa kata-kosa kata baru yang kamu temukan dalam bacaan di atas Selanjutnya, diskusikan dengan guru dan temanmu tentang arti dari kosakata kosakata tersebut Kosakata baru yang aku temukan Pertama, ruminansia, hewan pemamah biak. Dua, kompleks, mengandung beberapa unsur yang pelik, rumit, sulit dan saling berhubungan, mikroba, organisme yang sangat kecil ukurannya. Fermentasi, penguraian metabolik senyawa organik oleh mikroorganisme yang menghasilkan energi, peragian. Kelima, anaerob, organisme yang dapat hidup secara baik tanpa oksigen, absorpsi, penyerapan. Berikutnya di halaman 9 kita akan mengisi alur dari pencernaan hewan sapi. Yang pertama, rumput dikunyah di mulut, kemudian esofagus, rumen atau perut besar. Proses yang terjadi di perut besar yaitu Makanan dicerna sampai menjadi bubur dengan gerakan mengaduk yang dilakukan oleh dinding rumen. Kemudian ke mulut. Di mulut terjadi saat sapi beristirahat, makanan kembali ke mulut dan dikunyah kembali. Setelah dikunyah untuk kedua kalinya, makanan masuk ke retikulum. Kemudian setelah itu ke retikulum, proses yang terjadi di sini adalah dalam retikulum, makanan kembali mengalami proses fermentasi dengan bantuan bakteri anaerob dan protozoa. Dalam bagian perut ini terjadi proses absorpsi dan penyaringan benda-benda asing yang masuk bersama makanan sehingga tidak masuk ke Omasum. Kemudian di sini Omasum. Setelah di Omasum baru ke Abomasum. Proses yang terjadi di sini adalah setelah penghalusan makanan di Omasum, makanan kemudian didorong menuju Obamasum. Pada organ ini sari-sari makanan diserap dan diserap. Edarkan oleh darah ke seluruh tubuh, kemudian ampas atau sisa makanan keluar melalui anus Berikutnya, kita akan jawab di halaman 11, ayo renungkan Menurutmu, mengapa kita perlu belajar tentang organ pencernaan hewan? Apakah akan berguna bagimu? Jelaskan Pertanyaan kedua, kegiatan apa yang paling menarik kamu lakukan hari ini di sekolah? Apa yang membuatnya menarik? <tuh> Baik kita jawab yang pertama dulu, ya, yang dari sini Kita sangat perlu mempelajari organ pencernaan pada hewan untuk menambah pengetahuan Mempelajari organ pencernaan hewan itu sangat berguna karena saya dapat membandingkan antara organ pencernaan pada hewan dan manusia Berikutnya kita akan jawab pertanyaan kedua Kegiatan yang paling menarik yang saya lakukan hari ini di sekolah adalah menirukan suara sapi di kelas bersama teman-teman Adapun yang membuat saya tertarik karena teman-teman saya sangat lucu saat membunyikan suara sapi dengan ekspresi wajahnya. Masih di halaman 11, kegiatan bersama orang tua. Bersama dengan orang tuamu, carilah informasi tentang organ pencernaan hewan selain sapi. Apakah menurutmu organ pencernaan sapi akan berbeda dengan organ pencernaan burung? Tuliskan dan gambarkan informasi yang kamu peroleh dalam buku latihanmu. Baik, organ pencernaan pada burung mirip dengan mamalia, namun ada perbedaan yang mendasar organ tersebut antara lain. Mulut, kemudian ada kerongkongan, tembolok, lambung kelenjar, ampedal atau ampela, kemudian usus halus, usus besar, kloaka. Jadi proses pencernaan hewan, sapi berbeda dengan proses pencernaan pada burung. Baik, itulah yang kita bahas pada video kali ini, semoga banyak manfaatnya.